Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Maaf, dengan Bapak Karwa? Iya, betul nah, Saya yang kemarin telepon ke Bapak Dan kata Bapak, saya suruh datang ke sini, ke rumah Bapak Oh, yang mau menanyakan masalah obat yang dibeli kemarin lewat online Betul, Pak Gini ceritanya Awalnya, selagi saya sakit ambeien, mm -hmm. kalau BAB keluar darah, mm -hmm. ada benjolan pada anak mm -hmm. sakit. Rasanya perih, risih juga saat itu. Mm -hmm. Saya membeli obat herbal dari Denatur mm -hmm. lewat online, mm -hmm. namanya obat ambejos. Cipto mm -hmm. sama salep salwa. salwa, juga. ini saya lakukan karena teman saya dulu pernah ambien setelah minum ambejos caitok hmm. sembuh sekarang sudah sehat dan tidak kambuh lagi hmm. tidak maka lagi. saya mengikutinya eh siapa tahu cocok juga untuk saya uh, untuk Bapak Karwa setelah minum ambejos apakah ada perubahan Alhamdulillah hmm. baru sehari saya minum obat herbal ini hmm. Banyak perubahan Penjolan mulai mengecil hmm. Kalau BAB nggak keluar darah hmm. Rasa sakit, panas Juga menurun hmm. Dan saya disarankan juga Waktu membeli obat dulu Agar penyakit cepat sembuh Anjuran Dan pantangannya diikuti dengan baik ya. Lalu Saya lakukan itu ya. Dalam jangka Waktu berapa hari Penyakit ambeien Bapak Karwa ini bisa sembuh total, Pak. Alhamdulillah satu mingguan hmm. penyakit sudah sembuh total. Satu mingguan dan tidak kambuh lagi. Tidak kambuh lagi. Terakhir Pak Karwa, ya. Menurut Bapak bagaimana khasiat dari Ambejos saytop dan salep salwa dari PT Denatur Indonesia? Bagus, hmm? manjur dan terima kasih banyak. Mudah-mudahan obat herbal ini bagi siapa saja yang punya penyakit seperti saya, yaitu ambeien, ambejos, jaitop, dan salwa. Benar-benar manjur. Alhamdulillah, ya Pak. Ya, terima kasih, Pak, atas waktunya menceritakan kisah nyata dari Bapak ini. Semoga keluarga Bapak Karwa senantiasa diberi keselamatan dan usahanya tambah maju. Amin. Terima kasih Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh